Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini. Kita bisa duduk di Masjid Jabal Uhud Al-Islami. Salawat dan ringkasan tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Terlanjutkan kajian kita masih membahas al-Qasas soal Quran, kisah-kisah dan ayat-ayat dalam Al-Quran.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 Wala ta'lunna uluwan kabira Fa'idha ja'a wa'du'u lahuma Ba'athna alikum ibadan lana'u li ba'asin syadid Fajasu khilal ad-diyar Wa kana wa'dan maf'ula Thumma radadna lakum Al-qarrata Wa amdadnakum bi amwalin wa banin Wa ja'alnakum aqthara nafira In ahsantum ahsantum li anfusikum Wa in asa'tum falaha Fa idha ja'a wa'dul akhirati Liasa'u wujuhakum Wa liadkhulu almasjidah kama daqalu awwal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 yang menguasai dunia barat, timur, selatan dan utara. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu'ul Fatawa yang dua mukmin dan yang dua kafir. Adapun yang mukmin adalah Zulkarnain dan juga Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam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 Para ulama berselisih pendapat tentang kapan Buhtun Nasr ini diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghancurkan orang-orang Yahudi bahkan menghancurkan Baitul Maqdis sampai ke akar-akarnya. Ada yang mengatakan bahawa Buhtun Nasr ini hidup di beberapa nabi. Jadi dia hidup sezaman dengan beberapa nabi. Di antaranya nabi yang sangat masyhur adalah Nabi Daniel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 dari surah Al-Baqarah 1.14 ini salah satu asbab nuzulnya Bicara tentang Bukhtun Nasr Yang menghancurkan Baitul Maqdis sampai Haikal Sulaiman itu dihancurkan sehancur-hancurnya Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla. Jadi Bukhtun Nasr ini sebelum jadi raja Dia adalah seorang pemimpin pasukan perang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 akhirnya kemudian bergeraklah pasukan Bukhtun Nasr ini ke Surya bahkan sampai ke Palestina lah ketika itu Raja Palestina dipimpin oleh keturunan Nabi Allah Dawud AS. jadi anak cicit Nabi Daud yang memimpin Palestina karena itu sebagaimana Syam dan damaskus juga merasa takut dengan Bukhtun Nasr dia pun takut karena pasukannya besar, pasukannya kuat dan kalau dia menyerang sebuah negeri tidak disisakan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 karena tidak mau menolak kemauan Dabarul Israel dibunuhlah raja Palestina ini di tangan Bani Israel kemudian setelah dibunuh rajanya raja Paris apa orang-orang Bani Israel ini kemudian memutuskan hubungan antara Palestina dan Bukhtun Nasr oh marah Bukhtun Nasr disinilah cerita dimulai akhirnya kemudian Bukhtun Nasr membawa pasukan besar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 Begitulah kekejaman Buhtun Nasr menghancurkan Palestina Kemudian membunuh laki-laki Yahudi Semua laki-laki Yahudi di Kemudian memperbudak wanita dan juga Anak-anak al -anak. muslimin yang dimuliakan Allah Azza wajal Begitu kejamnya Bukhtun Nasr ini Kenapa Bani Israel Menjadi sasaran penyerangan Bukhtun Nasr Ada alasannya Alasannya sebagaimana disebutkan di dalam riwayat alimam atau berani dalam tafsirnya dari seorang sahabat namanya said ibn zubair dari ibni abbas radhiyallahu anhu Ba'atha isa Ibn maryam yahya ibn zakaria fitnah asharah min alhawariyina yu an nasa jadi isa dan isa adalah ulul azmi seorang Nabi dan Rasul mengutus siapa? mengutus Yahya putra Zakaria untuk mengajarkan 10 dari Hawariin Isa sahabat-sahabat pilihan Isa jadi Isa meminta kepada Yahya untuk mengajari siapa? 12 atau 10 orang dari Hawariin pengikut Isa bni Lah salah satu ajaran yang diajarkan Yahya ibn Zakaria kepada mereka adalah fimah nahahum anhu nikahu ibnatilah diantara larangan yang diajarkan adalah tidak boleh menikah dengan anak saudara. Artinya, bonaan. Lah ketika itu ada raja, raja Romawi Raja Taulan, itu menaksir siapa seorang wanita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 maka Bukhtun Nasr marah. Dari situlah penyebabnya kenapa Bukhtun Nasr menghancurkan Palestin sehancur-hancurnya dalam riwayat seperti itu. Mashurah muslimin yang dimuliakan Allah azza wajall. Akhirnya setelah menguasai Palestin, kemudian diserangnya Suria, kemudian diserangnya negara-negara sampai Sham. Kalau itu dikuasai dan dibawah kepemimpinan Bukhtun Nasr, sehingga makin congkaklah Bukhtun Nasr. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengadab buktun dengan cara Yang Allah kehendaki Bagaimana cara meninggalnya ini Bayangkan Seorang raja Pasukan besar Tetapi karena sok kesombongannya Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Berikan penyakit gila bukti nasir ini Jadi saking sombongnya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya sombong Bengis lagi gitu kan wala sabanna ladhina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 Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menangkan agamanya di negeri Palestina. Tetapi begitulah takdir Allah Azza Wajal. Palestina akan seperti itu, berperang dan berperang sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kekuatan kaum Muslimin semua bersumber di Palestina, karena Palestina itu jantung kota dari negara Syam, dia tengah tengahnya. Jadi poros kekuatan kaum Muslim di akhir zaman itu. Palestine dan itu tanda kemenangan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada mereka. Al-Mahdi al muntadhar Muhammad, Ibn Abdillah memimpin perang, kemudian terjadi perang besar yang disebut dengan Armageddon dalam bahasa kita, Malhamatul Kubra. Maka terjadi perang salib. Orang-orang Yahudi tidak terlibat dalam perang ini. Mereka sembunyi ketakutan sampai akhirnya orang Islam memenangkan.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 dan di situ sudah ditunggu 70 ribu Yahudi Asfahan. Wallahu alam Ini diantara e, kisah surah Al Isra ayat 4 sampai 7. Subhanakalbihamdika. Syadualla ilaha ilaa antas taqbiru kawat Allah Ta'ala. Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.